Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, selamat semuanya kembali lagi di channel saya Official dan di video kali ini di sini saya akan membagikan beberapa tips yang terbaru lagi. Oke, kita langsung aja simak satu-satu tipsnya. Oke, lanjut ke versi yang kedua.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 Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam. ke yang ketujuh ya Oke okay, lanjut ke peristiwa ke-8 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-9 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-10 ya lanjut ke persidangan ke-11. Oke, okay, lanjut ke persidangan ke-12. Oke okay, lanjut ke Presiden ke-13 L4 plus l <laughs> lanjut ke presiden yang ke-14 Oke lanjut ke presiden ke-15 kita lanjut ke presiden ke-16 Oke lanjut ke persidangan ke-17. <SILENCIO> Oke lanjut ke persidangan ke-18. Oke okay, lanjut ke presiden ke-19 ya Oke, okay, lanjut ke presiden ke-20. Oke, okay guys, jadi mungkin begitu aja dan kita bertemu lagi video selanjutnya.